USD JPY bullish waspadai resistan bias harian pergerakan USD JPY terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 115.11, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 114.91. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai trading forex Anda, silakan hubungi 081212